pak nih eh mungkin panjangmu amin mur, amin kurang pak ini ini pak ini pak nih, lho. Pena, <laughs> ya allah, matur nur, ya allah. E, matur <laughs> boten, pak yang buatan nggak buatan buatan ya pak Geng-geng, yes, tak pelampah aja. Geng-geng, geng. lari-lari. Geng, geng, geng. geng awas Pak kesandung Sandung. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersengal, terus ya teman. teman Kali ini saya berada di Pantai Timur kantong lagi, ini ya. Di hari sepi jarang ada yang Menanglah. mengunjungi ini ya nah ini ngelak-ngelak golek es cocok nah ini dua-dua pasangan perpasangan, perpasangan. Pasangan gue ngano kesenangan. Ini wc umumnya. Saya kasih wc umum dan di sini ada musolanya ya. Ini dibuatkan musola, misalnya mau sholat-sholat. Jadi di sini dibuatkan musola ya, teman-teman. Itu WC-nya dan ini musolanya. Nah. Loh, know, loh. Nah, Ini ada pengunjung-pengunjung bintang -pengunjung ya ini sesuai berapa? serah urus, Juhu bel -juhu ah, serah urus. <laughs> <laughs> apa itu ini maka penting kan ya bisa tuku es oh. es aku bisa tuku es <laughs> <laughs> uh, ini mulai dari warung-warungnya besok Nah, ini warungnya terjajar rapi, ikan nah, meja-meja. kan yang lor, ke? Kasih pantai Gunung Kandang yang sebelah utara, ya teman-teman. Ini pohon cemaranya sangat padat, ini, nah, ini masih dalam proses pembuatan warungnya. berapa? apa? konten hah? Pak, Cancok. ini mau buat apa ini Pak? buat.. Oh, buat.. buat lusmen buat lusmen, untuk apa ini Pak? luar.. Gimana, Pak? Kemajuannya di sini, Pak? Caduk. Asu piye Mas? sapi Mas apa? Ini buat warung ya? Ayo, toh. apa ini, Jowi. Ayo, 200. apa ini? iya pak, ini, ini pak tukangnya ini pak tukang kurang ajar ini <tuk> iya lihat ada pergerakan-pergerakan asam ya yang... <tuk> ini Ah. ini ibu-ibunya buat warung ini ibu tukang ini namanya nah. Nah, ini ibu tukang tuh buat warung Eh, keraji ini ibu tukang tukang Oke. payu barengnya ini ditandangin di keraji ini dewe. Tapi, wetpak ya, nah ini jembatan Watu Tumpeng. Perbatasan dengan batu kantongnya ini ya, sedikit demi sedikit wisata ini mulai ada kemajuan dan ada banyak pengunjungnya ya. Ini pas di saat posisi lagi sepi ya. Biasanya ramenya ada di hari Sabtu dan hari Minggu. Ini sampai penuh-penuh pengunjung ini ya, teman-teman. Buatannya baru aja dibikin ini ya teman-teman. Dan ini dan di sini juga ada warung-warung kopi atau warung-warung makanan seperti rujak atau nasi pecel di sini juga ada. Nanti ini dalam proses pembuatannya ini ya teman-teman.